Hari-hari dilalui dengan bahagia oleh Puspa dan keluarganya. Keluarga Puspa larut dalam kebahagiaan. Rasa-rasanya hidup terasa sempurna bagi Puspa. Akan tetapi, malang tak bisa dihalang. Pada suatu pagi, ada kejadian yang tidak pernah dibayangkan sedikitpun oleh Puspa. Dan kejadian itu merubah hidup Puspa untuk selamanya. Bagaikan sambaran petir di siang bolong Tak ada hujan, tak ada angin Supir ayah Puspa datang tergesa-gesa menemui mama Puspa Wajahnya pucat pasti, Seakan tak sanggup untuk berkata sepatah kata pun Bu, ibu, bibir mang Udin gemetar Ada apa mang? Tanya Mama Puspa Bapak Bapak Iya Ada apa dengan Bapak Bapak masuk rumah sakit Sekarang ada di ruang IGD Astagfirullahalazim. Kenapa Bapak bisa masuk rumah sakit, Mang? Tanya Ibu Puspa Bapak kena serangan jantung, Bu Sehabis rapat tadi pagi sekarang sudah dirawat dan mendapat tindakan dari dokter Mama Puspa bergegas berangkat ke rumah sakit Adik Puspa, Rido, dan Puspa segera dibawa juga ke rumah sakit Setelah sampai di rumah sakit, segera Mama, Puspa, dan anak-anaknya masuk ke ruang IGD dan melihat keadaan Mama meneteskan air mata melihat keadaan ayah Dengan jarum infus dan tabung oksigen untuk membantu nafas ayah Sesaat suasana hening Dan tiba-tiba nafas ayah terlihat tersengal-sengal Perawat dan dokter pun segera menghampiri dan memeriksa keadaan ayah Keadaan semakin mencekam Ketika wajah ayah mulai pucat Dan nafas ayah mulai pelan Makin lama Entah kenapa Nafas ayah makin pelan Dan seperti hilang begitu saja Seketika perawat dan dokter Melakukan tindakan untuk menyadarkan ayah Akan tetapi Semua terlambat Ayah sudah tiada dan tak akan pernah kembali untuk selamanya Meninggalkan mama, puspa, dan adik Lalu dokter menghampiri mama dan menyampaikan berita duka tersebut Sambil memohon maaf, dokter menyampaikan Bahwa dokter dan pihak rumah sakit sudah berupaya sebaik mungkin Akan tetapi Ayah tidak bisa terselamatkan dan memohon mama untuk tabah dan bersabar. Mama hanya bisa terdiam, tak berkata sepatah kata pun. Dunia seakan runtuh, langit kian gelap dan mencekam. Ruang terasa makin sempit, dan nafas di dada semakin terasa sesak. Air mata mama sudah tak bisa dibendung lagi Innalillahi wa inna illahi roji'un Astagfirullahalazim ya Allah Kuatkan hamba Hanya itu yang keluar dari mulut mama Sambil memeluk Puspa dan adik Air mata mama tak bisa tertahankan lagi di saat kebahagiaan sedang datang di keluarga Puspa Di saat hidup terasa sangat sempurna Allah ambil satu hal yang berharga di hidup mama Puspa dan adiknya Bagaimana tidak terpukul Kehilangan orang yang sangat dicintai Teman suka dan duka Tempat berbagi canda dan tawa Teman sekaligus pendamping hidup dalam segala hal Entah apa yang harus dilakukan ketika ayah sudah tiada Pikiran mama terasa kosong Hanya kehampaan Sambil memandang zenajah ayah Yang terbaring di tempat tidur rumah sakit Mang Udin segera mengabari anggota keluarga yang lain dan bersiap untuk membawa ayah pulang untuk dikebumikan. Dengan langkah gontai, Mama menyusuri setiap lorong rumah sakit sambil memandang jenazah ayah yang dibawa oleh beberapa orang perawat menggunakan belangka rumah sakit. Puspa terus bertanya pada mama Mama, itu ayah kenapa mama? Mama, ayah kenapa gak bangun? Mama, kenapa ayah dibawa pergi? Mama, kenapa ayah gak panggil Puspa? Mama, kenapa ayah? Mama, kenapa ayah? Mama, aku mau ke ayah Aku mau susul ayah Puspa tak henti-hentinya melontarkan pertanyaan kepada mama Akan tetapi mama tidak bergeming Mama hanya memegang erat tangan puspa sambil menggendong adik Air mata mama tak henti-hentinya mengucur deras Langkah yang gontai, wajah yang kaku, tanpa ada sepatah kata pun. Menunjukkan betapa terpukulnya Mama kehilangan Ayah di saat jenazah Ayah sampai di rumah dan bersiap untuk dikebumikan. Mama tetap diam dan tak bergeming, akan tetapi di dalam diamnya Mama menyimpan sejuta luka yang disembunyikan dalam relung hati yang paling dalam. Setelah jenajah ayah siap dikebumikan, mamah mulai ikut bangkit, mengantarkan ayah ke tempat peristirahatan terakhir. Perlahan, mamah bangkit dan berjalan mengikuti keranda menuju pemakaman. Di saat jenajah akan dikebumikan, disitulah tangis mamah pecah. Dan tidak tertahankan lagi ketegaran dan kekuatan Mama runtuh bersama diturunkannya jenazah ayah ke dalam bumi. Langit terasa sangat gelap, angin berhembus semakin kencang bersama gugurnya daun-daun kering, menambah suasana mencekam, melengkapi kesedihan Mama. Dari arah depan ada anak yang berteriak Jangan, jangan Itu ayah Puspa Kenapa ayah dimasukkan dalam tanah? Jangan, tolong, tolong Tolong ayah Puspa Ayah Puspa mau dibawa kemana? Puspa mau ke ayah Jangan pisahkan Puspa dengan ayah Sambil berlari dan berteriak memecahkan suasana kelam di pemakaman Seketika Mang Udin menangkap dan memeluk untuk menahan puspa Suasana berubah menjadi sangat mencekam dan diliputi kesedihan Tidak ada seorang pun yang tidak menangis melihat puspa Apalagi Mama Puspa Dengan tangan di mulut Menahan tangis Melihat Puspa menjerit-jerit Tubuh Mama seketika goyah Dan runtuh di atas pusara ayah Dan akhirnya Mama tak sadarkan diri Di saat itu pula Puspa dan adik digendong oleh tetangga Untuk dibawa pulang Saksikan cerita selanjutnya di Cinta Puspa episode 4 Tetap stay terus di channel Tiara Tiarapedia Jika sahabat suka dengan cerita ini Silahkan tekan tombol like, subscribe Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar sahabat semua mendapat notifikasi terbaru Dari cerita tentang Cinta Puspa Dan tentunya jangan sampai ketinggalan jalan ceritanya Terima kasih Sampai jumpa di episode selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh